1000 subscriber, dan gua akan menghadiahkan atau bisa dibilang giveaway buat tiga orang pemenang. Dan buat kalian, tolong komentar semuanya, tulis komen di bawah ini, apapun itu, karena gua akan memilih lewat komentar kalian ini harganya sekitar 10 ribuan an hampir 20.000 ini 10.000 sekitar 12-13 deh pokoknya nggak beda jauh sama yang besar ini yang besarnya itu ukurannya 62, 62 gram terus yang kecilnya itu 28 gram sebelum video ini dimulai jangan lupa untuk di like subscribe dan di share di media-media sosial kalian thank you aktifkan juga loncengnya ya halo balik lagi di channel saya Felix Inadi dan kali ini gua mau mencoba atau mereview green tea matcha dari Silver Queen dan kalian video ini jangan di skip karena gua akan menuju 1000 subscriber dan gua akan menghadiahkan atau bisa dibilang giveaway buat tiga orang pemenang dan buat kalian tolong komentar semuanya tulis komen di bawah ini apapun itu karena gua akan memilih lewat komentar kalian dan jangan lupa untuk di like, komen juga ya, subscribe pastinya karena itu eh, tempat keberuntungan kalian pertama harus di subscribe terus harus di komen dan terus ketiga harus di like itu eh, syarat-syaratnya. Dan gak mau lama-lama lagi, gua akan mereview Silver Queen Rinti Maca Ini ada dua varian, besar sama kecil Ini harganya sekitar 10 ribuan, hampir 20.000 ribu Ini 10 ribu sekitar 12, 13, deh. pokoknya gak beda jauh sama yang besar Ini yang besarnya itu ukurannya 62, 62 gram Terus yang kecilnya itu 28 gram dan gue coba ya yang gede aja lah ya biar cepet habis. Ini agak mencair gara-gara gue pertama gue masukin uh, kulkas dan terus di perjalanan agak panas jadi matanya itu mencair. Tuh. guys, mencaip guys Tuh mencaip guys Gimana makannya? sudah baru-baru aja Hmmmm macanya berasa banget, sumpah, pahit-pahitnya maca, terus uh, pokoknya enak deh. udah De yang rasa maca sama fairy berry, gue lebih prefer dua-duanya sih. Tapi untuk favorit gue, fairy berry, karena gue nggak begitu suka maca juga. Hmm. Teksturnya sama ya Kayak veri berry Dia agak gitu Eh, dia ada cek medenya. terus makin itu pokoknya berasa banget dan ini gue beli di alfamart kalian bisa cek di alfamart terdekat kalian yang besar ini sekitar 20ribuan yang kecil ini sekitar 10.000 sampai 13.000 ribu deh pokoknya pokoknya the best, silver queen emang uh, coklat silver queen emang is the best hmm. oke okay, sekian review gua bersama silver queen maca jika kalian suka jangan lupa untuk like Comment, subscribe, dan share di media-media sosial kalian. Dan jika kalian tidak suka, boleh di-dislike dan see you di channel-channel saya berikutnya. Dan bye-bye.